jadi bos gua lihat di facebook kontak itu apa alatnya enggak tahu aja kalau di kampung tim aku di umat ada lifting sekarang Eko, nomor HP ada nama Eko tapi kawan Eko kan bukan kan, kalau Facebook pun, bisa matal emang nampak oke coy makasih ada nampor coba coba <tip> Oke. <susuruh> jangan lebih dia itu belum saja. jam